Lo sering ngaruh mantan ngomong gue konco-konco bolos sing alim sing sombong-sombong. Oke, okay, anda alim. Tapi siapa yang berperan Islam di Kalimantan di pedalaman Sulawesi di pasar-pasar? Kandak -pasar? tidak. Kurasa yang ketemu mulai profesor sampai dokter Islam, sing meliti-meliti, saya oke okay, Anda profesor, tapi apa kepahlawanan Anda di desa-desa yang enggak kenal Anda? Ujung-ujungnya Islam ini Biduan, sing rumah di Romanto, rumah Islam ini Kalimantan, sing rumah di Siasi. Jadi kalau betul kita alim itu tidak berperan sama. Saya pikir oke Sultanul Aulia, tapi Islam di Jawa tetap lewat warisanmu. Islam ning Aceh pertama lewat pedagang India. Tidak ndak karena sultanul Aulia, semua proses Islam karena sultanul Aulia, mungkin hmm. rokate Islam aja di Pak tidak India, kok Jogja. Tadi, ya. nah, ahli warisan sampai-sampai dekat patingale, terus malah jadi dagang, malah goa Islam di dateng Indonesia. Indonesia Islam sama-sama soal lewat sini, berdagang, kakak lewat toner. Artinya, saat Anda menjadikan seseorang menjadi fokus sejarah itu terus berlebihan. Saya ini uang Indonesia untuk ideal, jadi faktor Imam Syafi'i satu Qadir apa faktor sejarah. Kita tetap hormat sama Imam Syafi'i, hormat satu kotor, hormat. Tapi jangan jadikan semuanya itu pusat sejarah. Aku nah, itu mintikan ya Allah, sama ya Allah di sekolah darurat ini saya rayarot. Tuh awong itu ngamal sidik, oh matiak malu tuh bermati. Jumlahan jarak Allah, awong ngamal saat di sekolah darurat Allah tetap tak ketok no hesi. Warna tubuh makot kamu wa asarobum, allah oh, menjelajahi ya, anak Adam sak bekas-bekasnya tak tulis, tapi karena kita ini angkuh tulis itu yang besar. Satu khotir Imam Ghazali, Imam Syafi'i, misalnya yang gue coba lihat makso, misalnya yang orang promu, kita hormat, kita tidak teringgi, saya tidak teringgi, saya juga dihormati, disarang di, tapi saya tidak pernah gear. Memang ada hal-hal yang, ya hal yang, hal yang kita pahlawannya, tapi ada banyak hal yang kita tidak pahlawannya itu harus fair, fair. Memang ada hal-hal yang kita pahlawani, dan banyak hal kita juga tidak siapa-siapa misalnya kok Mustofa ngurus langgar paling banter penting jamaah ilan apa gunanya kan tidak sama begitu terus hidup gitu. nah itu malahnya Allah itu anak Sulaiman tuh siapa siapa itu malahnya itu sudah senantu tua itu awal tuh bolak-balik uang kan yakin nak pada akhirnya hanya Allah wa an na ilah mun mud dah pada akhirnya kita hanya punya keputusan Allah saja faktor di awal do wa an na ilah Munta roa anagu wa at hakau apka fa to akide singi song guyo no isonang is to yo wong to iku. Lanei ngendi kane obwo nege surat na itu Amla mui na pea pima fisou fui musa wa ipro hiba la di wak wa ziro tu wiser okro wa ale sal insa ni ilama. Sa manu uso ya ro sing man fa sing tilako ni pto. Sa tu kofir pa halaman. Dia sa at liom. Kasi itu menganggap seseorang menjadi pusat sejarah bahkan kadang diri kita itu di zaman Bedhe Kang Ahmad Kang Tri Kang sinten lawan sampean nak amal bedhe sak cilik-cilek amalir romanto gorilla ya. tetap dipandang opo dan saat itu pula kita berdialog dengan opo misalnya kamu sofa nyimbang kula utawa marai cah cilik ngaji Quran kita ini langsung di depan opo misalnya kalau kula mulang tadi di depan opo fama ya'mal mitola zaratin khairujar jadi semua amal ini penting karena kita langsung dengan Allah dilihat Allah jadi justru kita nganggup pas aku sama mulai resiko gitu kalau ngamal lo punya kok kita tawasun syabul qadir tawasun lingmah si Asih. itu nanti berlebihan dari rumah terakhir, yang harusnya kita iso Allah langsung malah kita tawasun kebaratatihim bajaihim apa-apa terus amal apa itu perintah Allah jadi orang ada amal apa gantung tidak ada sehat baga sehat Belum tidak ada jenengan cakora orang rusak, samaan salat sunat tetap ape, samaan surat quran tetap ape. ketika ini terlalu lama menjadi salah dia karena cerita cerita yang isra itu gitu, kambing kloble ini tetap hormat kita sama satu kotir ma mujali toto toto besar kita hormati. tapi itu mau tiwa ayo, al ini sampai bertemu tuan sampai, sampai, ya ini dari quran sampai yang Imayak lugon na inta kal kipero ahad tuma au kila tuma falafat ula wong sing rumat kuvai so gwen wiyo tuwo imayak lugon na inta kal kipero ahad tuma so gwen wiyo tuwo so gwen atuwo chosiyo chosiyo yang cici dengan Allah itu dekat anis kurni wali wali teka peku sukorneng aku seungu kasara bekuisa poewa liwa di wali ungkungan po itu. Tapi bukan kena acara nopo kita mengoncat nih satu kotor, mengoncat nih, mengusah, mengoncat nih, Sebenarnya ada apa, apa? Bermain sebelumnya itu ada apa, apa? Tapi aku wani sumbang, mau satu kotor, ica suka, enggak tak apa, enggak kelakar, enggak aku enggak kira, enggak kira, enggak jujur enggak kira, enggak kira, enggak kira, enggak kira, kira, enggak kira, enggak kira, enggak kira, ini kira, enggak kira, enggak kira, enggak Oh, nanti pengen jenengan Kira-kira malah harus juga ada wajib kira-kira nanti cerita-cerita yang jauh lebih hati oh berita-ita Allah ini hebat itu ini Allah, itu hebat jadi aku Musa tapi yang saya ngerti ada ada unsur sakinanya ya faktor faktor Allah gitu paham ya? Mirabikum jadi unsur Robbu itu yang harus kuat Ya sama seperti kalau mantau saat sholat tingkat, itu raka unsur apa yang kuat, tetap jenis sholat Allah bukan, tidak kabarnya yang besar gitu loh, bagian adiake, itu unsur misalnya mandilah, misalnya mau jimate unsur ya unsurnya awal, sing, mandi ojo lagi.